Doa untuk menjaga iman dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, Tuhan Elia dan para Nabi, lihatlah pada kepala Kudus Putra tunggalMu dan kasihanilah, bangkitkanlah dan selamatkanlah umatmu. Kupersembahkan kepadamu semua rasa malu, kesakitan, luka-luka dan darah berharga dari kepala kudus putramu bagi semua anak-anakku yang hidup di masa berbahaya ini. Kuatkanlah iman kami melalui pengolokan putramu Yesus Kristus dan selamatkanlah kami melalui darah berharga dari kepala kudusnya. Semoga kami melalui penderitaan putramu Yesus Kristus belajar untuk menderita di dalam Engkau dan mati di dalam Engkau. Amin. Siksaan-siksaan kudus Yesus Kristus tingkatkanlah iman kami. Amin.